Pasien selanjutnya, huh? pasien selanjutnya masuk. Permisi mba Missi kun, ya monggo. Jadi gini loh mbak, saya sudah tahu apa maksud tujuan Panjer dengan berdua datang ke sini. Pasti Panjenengan berdua punya masalah ya toh Nani? Lah kok dia bisa tahu? Ya iyalah namanya juga orang sakti Ayo silahkan siapa yang mau konsultasi duluan Saya mbah Jangan panggil saya mbah Panggil aja Gus karena kebetulan nama saya Agus. Lengkapnya Agus Samsuji. Wah. Wah mirip merek rokok ya. Oke okay lah. Jadi gini Mbak Gus. Shhh. Saya sudah tahu panjenengan iki pengen kaya raya kan? Wah. Lah, kok Mbak Gus bisa tahu? Ya iyalah. Soalnya saya juga pengen Bro. Yowis Kalau panci lengan pengen kaya Itu mah gampang Bisa diatur Wah serius bagus Iya dong Kalau boleh saya tahu Panci lengan Iki kerja apa ya? Hmm, saya pesulap Gus Di masa-masa krisis gini saya sepi penonton. Oh, oh alah. Pantes saja panjenengan sepi penonton. Soalnya kerjaan panjenengan ini tidak cocok sama kodamnya panjenengan. What? Terus saya harus ngapain Gus? Bentar. Siko bagi duo. Siko bagi duo. Ida naik juga. Tekan sambung-sambung yeah! Halo guys Sebelum videonya lanjut Kalian boleh cek koleksi Shopee ku ya guys ya Isinya ada kos-kos murah Dengan kualitas bahan Sablon dan desain Kualitas premium ya guys ya Dan juga ada merchandise Enim lainnya Pokoknya, kalian wajib intip, ya, Gus. Ya, apalagi buat kalian yang ngaku-ngaku wibu. Langsung cek aja, link-nya ada di deskripsi. Sekarang kita lanjut ke videonya. Wah, keren banget! Kok bisa sih dia ngeluarin palu gitu? Wow, ya, iyalah. Namanya juga orang sakti, panjenengan denger bye-bye ya, untuk menjadi kaya raya. Panjenengan harus sediakan kembang tujuh rupa huh? Terus saya ngapain Gus? Mandi bunga? Bukan, bukan Jadi Panjenengan pisah-pisah dulu Kembang tujuh rupa yang sudah Panjenengan sediakan Lalu Panjenengan kumpulkan bibitnya Terus, terus Setelah itu bibitnya dikubur di pekarangan rumah Jangan lupa siram air dan kasih pupuk. Terus, kalau sudah tumbuh jadi tanaman, sudah tumbuh bunganya, hasilnya panjenengan bagi dua. Setengah panjenengan jual, setengah lagi panjenengan kubur kembali. Kek. Kalau panjenengan lakukan terus-menerus secara konsisten. Niscaya panjenengan akan meraih kekayaan. Wah, makasih banyak bagus. Saya bakal laksanakan apa yang Mbak Gus bilang. Bagus. Soalnya itu cocok buat panjenengan yang memiliki kodam ulet daun. I ya. Jika Panjenengan percaya, Panjenengan akan memperoleh hasil kurang lebih lima tahun dari sekarang. Oke, okay, siap, Bagus. Tapi ngomong-ngomong, ini biayanya berapa ya, Gus? Untuk kedatangan Panjenengan ke sini, plus biaya konsultasi. Tenda dikenakan biaya alias gratis. Wow. Wah, makasih banyak bagus. Memang betul konsultasi gratis. Tapi ada biaya lain. Yaitu biaya mengeluarkan palu listrik ini. What? Biayanya seikhlasnya saja. Selama tidak kurang dari 20 juta. Bruh. Lah. Apaan? Mahal amat. Panjenengan jangan salah paham. Coba lihat tuh film Avengers. Huh? Tahu toh yang namanya CGI? Biayanya tuh sampai miliaran loh, Mas. Ini cuma 20 juta aja, panjenengan protes. Gimana sih? Bah. Ya terus ngapain ngeluarin palu segala? Udah, gak usah protes, Bang. Namanya juga orang sakti. Hah, ya udah deh. Asalkan gua bisa kayak Raya nantinya, ya gak masalah sih. Yo wis, nanti bayarnya cash ya. Sekarang giliran Mas yang gigitong Gus, monggo Mas. Oke Gus. Keluhannya apa Mas? Gini Gus Mbah. Saya pengen ngedapetin cewek huh? Saya gak yakin dia mau sama saya Oh, oh alah Peleto. Kelihatan sih dari wajah panjenengan Sudah pasti gak ada cewek yang mau sama panjenengan Kecuali saya turun tangan Saya yang bantu Wah wow. wow. Kalau gitu tolong bantuin saya Gus Berapapun akan saya bayar Wis kalau gitu Panjenengan punya foto target gak? Ada, ada Bentar Gus Nah, ini dia orangnya Ini waipu saya Gus Apa-apaan nih? Aduh, maafin saya Gus Saya gak maksud menyinggung Panjenengan iki kurang ajar ya Ampun Gus, bukannya apa-apa, dia itu waifunya watasi juga. <tuk> <tuk>